Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Babang Suryfno Masih setia untuk belajar bersama berbagai ilmu sederhana semoga bermanfaat Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan informasi Dalam kaitannya Mertika Belajar Yaitu wajah baru akun belajar kita Jadi Kemendikbudristek telah melengkar perubahan akun belajar kita dengan wajah baru akses resmi beragam teknologi pendidikan. Marilah kita ikuti bersama-sama bagaimana wajah baru akun belajar kita. Dengan dasar hukum akun belajar ID yang sudah diperbarui yaitu Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 20. Tahun 2022 Tentang Pedoman pengelolaan akun layanan pendidikan Akun belajar ID Kini hadir dengan logo dan penyebutan Yang baru Jika sebelumnya disebut Akun pembelajaran Saya ulangi Jika sebelumnya disebut akun pembelajaran Kini menjadi Akun belajar.id inilah perubahannya wajah baru berat. jadi sekarang sebutannya adalah belajarakunbelajar.id selain itu kini semakin banyak platform teknologi pendidikan resmi dari Kementerian RISTEK RI dan platform eksternal yang dapat diakses dengan akunbelajar.id seperti satu platform Merdeka mengajar dua rapot pendidikan tiga Google Workspace for education dan yang terakhir yang keempat adalah Canva untuk pendidikan ini adalah penampilan baru dari akun belajar.id dengan adanya akun belajar ini diarekan satu akun untuk beragam kebutuhan belajar Bapak Ibu semuanya jadi satu akun untuk beragam kebutuhan belajar seperti yang saya katakan tadi satu akun untuk beragam kebutuhan belajar Anda dengan website akun belajar ini kita bisa mencari tahu kita ingin menggunakan dengan apa cari tahu status akun pembelajaran Anda di bawah ini nah ini ada tiga pengguna satu pendidik dan tenaga pendidikan, dua peserta didik yang ketiga adalah dinas. Jadi, anak didik kita juga punya akun pembelajaran ini. Guru dan tenaga pendidikan juga, dan dinas pun sebagai atasannya juga. Mari kita coba dengan pendidik dan tenaga pendidikan, kemudian cari akun. Langkah selanjutnya adalah: kita mengisi informasi pribadi yang meliputi langkah pertama adalah memasukkan NPSN nanti data yang kedua data pribadi baru ketika untuk melihat status akun kita jadi untuk melihat status akun kita ini sudah aktif atau belum maka harus meliputi caranya mengaktifkan dulu informasi pribadi kita jadi bapak ibu, bapak ibu semuanya tenaga, tenaga pendidikan harus mengaktifkan akun belajar yang sudah tampilan baru ini. Itu dengan cara langkah pertama memasukkan NPSN. Ini kita masukkan NPSN. Misalnya kita cari dulu NPSN-nya. Setelah kita masukkan, ada menu langkah yang kedua yaitu data pribadi. Kita memasukkan nama lengkap, tempat tanggal lahir. Nah, di sini nanti kalau sudah diisi lengkap, beserta data keluarga misalnya yang ada adalah ya, nama ibu kandung. Kemudian data ini dibutuhkan untuk memverifikasi profil Anda agar terjamin keamanannya. Dan tidak diakses pihak tidak bertanggung jawab Pastikan Anda memasukkan data sesuai Dapodik Nah yang perlu Bapak Ibu masukkan adalah data harus sesuai dengan data Dapodik Kalau sudah semua lengkap Baru nanti langkah berikutnya adalah selanjutnya Maka status akun ini akan terlihat bapak ibu sudah aktif atau belum ini langkah-langkahnya seperti itu jadi kita untuk melihat itu kita caranya harus mengaktifkan dulu informasi pribadi kita setelah tiga langkah tadi kita isi maka kita selanjutnya jelas sudah melihat status akun sudah aktif nah. Di sini ada yang sudah keterangan kalau sudah aktif aktif Nah di sini dengan tampilan seperti judul tadi wajah baru ya tadi maka ada tampilan gunakan produk untuk melihat rapor pendidikan bisa untuk melihat rapor pendidikan ya bisa untuk melihat panggilan video dapat besar dulu. Ulangi. Ada menu aplikasi Merdeka Belajar untuk penyimpanan secara daring. Ada untuk kelas daring, kaitan dengan penggunaan Chromebook. Untuk presentasi daring, jadi pembelajaran cara daring. Ada formulir daring untuk menyimpan dokumen langsung terkait dengan SIM PKB. Bisa untuk mengolah angka, ada tancap nanggos langsung dengan rumah belajar, katanya dengan portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas rumah belajar di era industri mati kosong yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru. Ini. ini semuanya dapat dilakukan dengan cara coba sekarang seperti itu demikian yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan Tampilnya wajah baru akun .id yang diluncurkan oleh Kementerian Ristek pada saat ini. Baiklah, Bapak Ibu sebagai tenaga, pendid tenaga pendidikan dan kaitan dengan yang menangan siswanya, kita manfaatkan akun belajar kita ini. Semoga pendidikan yang masa mendatang akan lebih maju dan lebih baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.